Nama saya Tasya Ditiarukmana. saya sekarang umur 19 tahun dan saya bersekolah di Singapore University of Technology and Design. Kalau Project Euler kan uh, biasanya rata-rata matematika pertanyaannya, kalau Google Code ini tuh nggak selalu matematika. Uh, mungkin beda, karena Project Euler itu kan yang dia minta cuma hasilnya, nggak penting dapat dari mana hasilnya, mau tiba-tiba tahu apa gimana juga enggak tahu, tapi kalau gue call in kan itu prosesnya yang penting jadi kan kode anda itu di, di review sama para mentornya jadi kalau not acceptable ya nggak bisa uh, Persiapan sih cuma palingnya 2-3 minggu pas tahu itu uh, Paling saya cuma baca-baca websitenya, kayak kriteria masuknya kayak gimana, hadiahnya apa terus yang harus dikerjain apa jadi, saya juga lihat yang tahun lalu kan jadi gimana cara mereka menjelaskan soalnya. Setelah daftar terus dikasih uh, legal consent form karena emang masih belum umur legal kan di bawah uh, 17 tahun. Itu harus ada surat keterangan dari orang tua terus ya udah dilepas aja. Ya, kan semuanya udah jelas itu ada di websitenya jadi maksudnya dilepas itu ya apa yang tertulis di website itu, ya yang harus dikerjain. Uh, jadi kan saya orangnya agak malu gitu. Jadi sebisa mungkin kalau saya itu baca dulu, kalau nggak ketemu dibaca itu saya cari, baru kalau nggak ketemu juga nyari, baru nanya orang. Jadi waktu itu kan uh, udah didilis organisasi-organisasi uh, yang ikut dalam Google Code In. Jadi saya kunjungi aja website masing-masing, terus saya coba install di laptop saya. Waktu itu saya ikut Drupal. Enggak, waktu sebelum daftar itu, saya uh, waktu itu milih organisasinya berdasarkan Programming Language dulu, karena saya waktu itu tahunya Python, HTML, CSS, dan sedikit PHP. Jadi waktu itu asalnya saya mau ikut Sahana Foundation. Cuma ternyata setelah dipikir lagi, Mungkin saya lebih bagus di PHP waktu itu, jadi ya akhirnya saya ikut Drupal. Uh, jadi memang ada tugas yang kayak semacam berulang gitu, dari tiap tahun ke tahun. Saya coba aja paling cuma satu atau dua. Kalau kata mentor saya sih yang menang itu yang keep going. Keep going, Bro, maksudnya gimana? Jadi kayak dia setelah ngerjain satu tugas, dia terus move on ke uh, tugas selanjutnya. Dan tugas selanjutnya. Dan tugas selanjutnya dan tugas selanjutnya. Okay. <laughs> Untungnya pertama itu kan uh, saya lagi daftar universitas, mungkin itu adalah walaupun saya nggak tahu pasti apa yang membuat saya keterima, mungkin pasti itu ada uh, pengaruhnya, okay. ya. Dan yang kedua sih ya liburan ke Amerika liburan <laughs> dibayarin penuh. <Okay. laughs> uh, kelebihannya itu kita jadi bisa tahu kode-kode yang istilahnya dibuat oleh para profesional lah yang yang produknya udah ada di pasaran e, jadi kita bisa lihat bagaimana sebenarnya suatu organisasi itu e, membuat sebuah perangkat lunak